kerja-kerja cari cuan demi engkau dan sebuah hati pengorbanan yang sangat luar biasa ya Bang ya. Subscribe to my channel And also kerja kerja cari cuan demi engkau dan sebuah hati Pengorbanan sangat luar biasa ya Bang ya Bekerja dengan ikhlas Kerja keras, kerja cerdas Demi engkau dan sebuah hati Aduh ya eh khususnya di korosori aja jalan bebas kilometer 20 yang nantinya kita akan melakukan proses pemasangan bak dam truknya nanti kita review bagian dalamnya dalam proses pemasangan kunci om Kepalanya <laughs> oke, okay. next dia yeah. ternyata baru nih. Hmm, dalam proses pemasangan hai, hai, hai, hai, proses pemasangan handle seperti ini alatnya mantap kursori Zalajo ya jalan bebas kilometer 20 owner selaku pemilik dari kursori Zalajo disukai dengan ZA semoga berkah di akhir tahun tetap semangat kerjanya demi engkau dan sebuah hati Kak pengorbanan Zalajo Kak Hahaha <SILENCIO> Hahaha <SILENCIO> Aduh Semangat semangat. Cari cuan Cari cuan <SILENCIO> Ini dapat pemasangan askopel ya Bang Pada malam hari ini Mencari cuan demi engkau dan sebuah hati Khususnya di kerasuali Zalajo Jalan bebas kilometer 20 Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang ingin melakukan proses pembuatan badam truk atau bakol d 120 silakan saja datang di Karoseri Zal Ajo, khususnya di Jalan Tepas, kilometer 20, daerah Kota Padang, Sumatera Barat. Seperti inilah pengerjaan dalam pemasangan as kopel khususnya untuk hidrolik yang nanti kita akan lakukan proses pemasangan, sesaat lagi ini selaku owner pemilik dari Karosori Zal Zalajok yang bebas kilometer 20 yang nantinya kita akan lakukan proses pemasangan seperti yang belakang itu badam truk ada beberapa bagian yang harus diperhatikan dalam pemasangan uh, bagian karosori yang berada di bagian bawah khususnya seperti ini bagian tali berwarna biru Hidrolik bagian bawah seperti ini, geng. dan ini yang kita akan lakukan proses pemasangan nantinya pada malam hari ini, Newmar Bakri bagian dari mekanik dari tim karsori Zalajo dalam bebas kilometer 20, bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin melakukan proses pembuatan badam truk, seperti ini silahkan saja datang di sini ya kami akan mengutamakan kualitas pelayanan serta mutunya dan tidak akan mengecewakan konsumen khususnya berada di luar sana yang pengen tanya-tanya atau kepo silahkan saja komen di bawah so kita lakukan proses pemasangan nanti ya seperti itu pemasangan skopel bagian bawah hidrolik. kerja keras kerja cerdas lebih engkau dan sebuah hati asik. <guluh> sana pada malam hari ini ya di kawasan Zalajo kerja kerja kerja cari cuan su so, seperti ini Karena Rizal Ajo jalan bebas kilometer 20 So, dan inilah baknya nanti yang kita lakukan proses pemasangan. So, bagi teman-teman yang peminat, silakan saja langsung datang di Karosori Zal Ajo, Jalan Bepas Kilometer 20. Proses pembuatan bak dump truck, bak mini L300, ataupun renovasi yang lain-lain. Ini bagian lantai dalam. Kita lakukan proses pemasangan nantinya. Ya, mekanik dari Karasori Ajo sudah melakukan pengorjakan proses pembuatan badam truk. Untuk dilakukan pemasangan pada malam hari ini. Begitu teman-teman yang berminat silahkan saja datang di Karasori Ajo Jalan bebas kilometer 20 Pro. Ini merupakan Morbakri salah satu dari tim mekanik dari Cross Rizak Ajo. Jalan bebas kilometer 20 khususnya di daerah Kota Padang Sumatera Barat. Kerjaan lebih baik fokus dalam bekerja. Pengelas bagian bawah lantai So Begitu teman-teman yang berminat Silahkan saja datang di Karoseri Zalajo Jalan bebas kilometer 20 Khususnya di daerah kota Padang, Sumatera Barat Kami akan menyediakan Pelayan yang sangat bermutu dan kualitasnya Ya, bagi teman-teman yang berada di luar sana silahkan untuk datang di Karoseri Zal Ajo Jalan Pipas kilometer 20. Dalam proses pembuatan badam truk, bak minel 300, bak mini colt dan lain-lain.